Tentang keterampilan berbahasa, keterampilan berbahasa ada empat macam. Yang pertama, keterampilan mendengar atau menyimak. Kemudian yang kedua, keterampilan eh, berbicara. Kemudian keterampilan membaca dan terakhir, keterampilan menulis. Keempat hal ini dapat dibagi menjadi dua yaitu reseptif dan produktif atau ada yang membaginya dengan aktif dan pasif Produktif adalah ketika kita menyampaikan informasi atau menyampaikan sesuatu itu kepada hal layak, atau kepada orang lain reseptif adalah kemampuan atau keterampilan berbahasa yang kita gunakan dalam menangkap informasi dari orang lain keterampilan reseptif ada dua dan keterampilan produktif juga kita bagi menjadi dua kita bisa lihat Keterampilan reseptif adalah menyimak, mendengarkan ya, atau mendengarkan dan keterampilan dalam membaca. Sementara keterampilan produktif adalah keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Ketika kita lahir sebagai manusia, mula-mula yang kita pelajari adalah mendengarkan. Kita mendengarkan suara-suara dari orang di sekitar kita, atau bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita. Kita sebenarnya sudah belajar keterampilan mendengar, baru kemudian menginjak beberapa bulan atau beberapa tahun kita belajar untuk berbicara kita belajar menyampaikan sesuatu dengan bahasa ibu, bahasa ibu, bahasa orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru ketika kita berusia enam tahun atau kita berusia lima tahun, kita mulai belajar membaca. Dan terakhir ketika kita sudah menginjak mulai eh, masa SD, kita mulai belajar menulis. Kita mulai belajar merangkai kata. Empat keterampilan itu kita pelajari secara berurut, cara urut, ya, dari mulai mendengar terus kemudian berbicara, kemudian membaca, dan terakhir menulis. Kaitannya dengan keterampilan berbahasa adalah kita menggunakan. Bahasa secara baik dan benar, baik belum tentu benar dan benar belum tentu baik. Lalu, apa sebenarnya berbahasa dengan baik dan benar? Dan kenapa kita mesti berbahasa dengan baik dan benar juga? Bagaimana cara untuk kita dapat berbahasa dengan baik dan benar Itu tiga poin yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini Baik dalam berbahasa artinya dia sesuai dengan konteks Kita menggunakan bahasa sesuai dengan situasinya Ketika kita berada dalam suasana yang formal Maka kita gunakan bahasa yang formal dan ketika kita berada dalam suasana yang santai, kita gunakan bahasa yang nonformal. Ketika kita menulis karya ilmiah, kita gunakan bahasa baku yang sesuai dengan selingkung. Ketika kita menulis uh, karya sastra, kita gunakan bahasa yang sesuai dengan ragam bahasa sastra. Itu bahasa yang baik Lalu apa Yang dimaksud dengan Bahasa yang benar Berbahasa yang benar adalah Berbahasa sesuai dengan Kaedah Kebahasaan Bagaimana oh, Kita belajar tentang Kalimat yang efektif Bagaimana Tentang Penggunaan awalan dan akhiran yang tepat Bagaimana penulisan huruf kapital Bagaimana penulisan huruf cetak miring Dan sebagainya Itu merupakan bagian dari kaidah-kaidah berbahasa Lalu kenapa kita mesti Menggunakan bahasa yang baik dan benar Yang pertama adalah eh, Penggunaan bahasa ini akan mencerminkan kecendekiaan seseorang. Jadi kecerdasan seorang, bagaimana kepiawaian seorang, ini dapat diukur dari bahasa yang dia gunakan, baik itu ragam lisan maupun ragam tulis. Kemudian yang kedua, pemakaian bahasa yang baik dan benar ini adalah untuk memastikan bahwa bahasa itu dapat sampai bahasa itu dapat diterima ya, bukan sekedar sampai tapi juga dapat diterima dengan eh, tepat dengan bagus oleh penerima pesan atau lawan bicara atau orang yang membaca tulisan kita adakalanya memang Seseorang e, lebih mementingkan pesan itu sampai Tetapi tidak mengindahkan tentang ketepatan dalam berbahasa Ini yang semestinya dihindari Karena sama saja, sama-sama bakso misalnya Tetapi kita akan memilih bakso yang enak untuk dimakan apa yang dimaksud oleh pembicara mungkin akan ditangkap berbeda oleh yang mendengarkan apa yang dimaksud oleh penulis <coughs> bisa saja dia dianggap berbeda oleh pembaca kemudian bagaimana cara kita untuk dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang pertama adalah kita harus belajar kaidah kebahasaan mau tidak mau dan itu sudah kita pelajari sebenarnya sejak di SD SMP maupun SMA kita belajar kaidah-kaidah kebahasaan kemudian yang kedua patuhi format-format yang baku dalam eh, ragam bahasa tulis khususnya misal tentang di yang dipisah dan di yang dirangkai terus kemudian penulisan huruf nulis kapital dan sebagainya ini seyogyanya untuk sampai kita patuhi. Ada yang beranggapan bahwa baku ini cenderung pada suatu yang sifatnya kaku, ya. Memang kadang-kadang kita juga begitu. Saya juga kadang kalau membaca karya-karya ilmiah ini sering tidak betah karena bahasa yang digunakan ini kesannya kaku. Padahal tidak melulu begitu Beberapa karya ilmiah yang saya baca Ada juga Yang Betah saya baca dari awal sampai akhir Saya pernah baca satu skripsi itu Dari awal pendahuluan Sampai kesimpulan itu saya baca Ini kan suatu yang jarang ya Jarang kalau kita baca Misal eh, Satu buku novel Misal baca awal sampai akhir Normal lah, tapi kalau baca skripsi secara detail, itu orang jarang sekali. Kenapa? Karena ya bahasanya yang kaku itu. Padahal berbahasa dengan baik dan benar tidak selalu harus kaku. Ya. Ada beberapa cara agar kita dapat melakukan itu. Yang pertama adalah kita. Oh, Rajin atau terampil dalam memilih diksi. Diksi ini adalah pilihan kata. Semakin banyak diksi, semakin banyak kosakata yang kita kuasai, yang kita miliki, yang kita ingat di kepala kita, maka semakin uh, banyak kemungkinan kita menggunakan bahasa yang bagus tetapi enak. Nah caranya adalah ya dengan banyak membaca banyak membaca buku itu otomatis akan berkaya diksi ya. atau membaca kamus ya mengumpulkan diksi-diksi yang eh, jarang eh, atau baru kita ketahui ya kalau kita buka kamus coba lebih banyak mana bahasa yang kita ketahui atau diksi yang kita ketahui dengan kata yang tidak kita ketahui mungkin lebih banyak yang tidak kita ketahui ya kemudian Uh, kalau dalam ragam bahasa lisan kita gunakan intonasi yang bagus, ya, intonasi yang tepat, sehingga uh, apa kita bermaksud menyampaikan suatu itu dapat sampai dengan enak, ya. ya mungkin bahasan sudah betul, ya, tata bahasanya betul, tapi kalau itu disampaikan dengan intonasi yang buruk ini menjadikan bahasa itu tidak tidak selaras. Ya, tidak enak diterima oleh penerima pesan. Ya bisa saja sebenarnya kalau dalam ragam bahasa uh, nonformal kita gunakan uh, apa? emotikon-emotikon itu ya. Ini untuk membuat bahasa yang formal itu menjadi santai ya. Misal kalau Anda menyampaikan suatu sama dosen ya. ya bisa diawali dengan assalamualaikum atau salam ya terus kemudian eh, anda bertanya setelah tanda tanya itu di dikasih emotikon ya emotikon tangan gini atau emotikon senyum ya ini bisa saja kemudian eh, kadang kadang juga kita ya apa ada alih kode ya Algoritme kebahasaan. Misal kalau kita bertanya kepada dosen dengan bahasa Indonesia, ya, tapi rasanya kurang pantas. Misal kita bertanya, e, maaf Pak, Anda ada jadwal hari ini? Kira-kira tepat tidak? Ya mungkin lebih cocok Pak maaf. Bapak ada jadwal hari ini, jadwal mengajar hari ini. Atau maaf Pak, panjenengan ada jadwal mengajar hari ini. Ini saya kira juga tepat dan tidak masalah ya ada alih kode ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini eh, tidak mesti kaku ya. Kita dapat memperlentur itu membuatnya menjadi lebih halus membuatnya lebih enak didengar ya kemudian struktur kebahasaannya struktur bahasanya itu bisa dibuat menjadi lebih enak ya menjadi lebih menjadi lebih ringan didengar sehingga apa bukan saja pesannya sampai tapi pesan itu sampai dengan enak saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kesempatan hari ini, semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan dan terus untuk berdoa. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.